Bunda. Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube aku Pawon Trisninos Di video kali ini Aku ingin membuat ikan barbecue Yang engus pingin Mau tahu cara buatnya Tonton terus ya videonya sampai selesai Terima kasih Bahan-bahan yang dibutuhkan satu kg ikan bawal yang masih segar. Bumbu-bumbu yang diperlukan adalah tiga belas siung bawang merah. 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 batang serai, 1 ruas eh, lengkuas agak besar. Saus tomat dan saus cabe, kita pakai saus Del Monte ya. 1 sendok makan ketumbar bubuk.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 Kita beri sedikit minyak Untuk selanjutnya Kita blender Dengan kecepatan paling rendah ya Nah sudah lembut bunda Berikutnya kita campurkan ketumbar bubuk garam dengan reko kita aduk-aduk ya lalu kita tuang ke dalam ikan kita lumuri ikannya dengan bumbu sampai merata ya bunda nah ikannya telah siap digoreng bunda kita siapkan wadah untuk mencampur saus pedas dengan saus tomat kita aduk ya Kita siapkan wajan Kita tuang minyak secukupnya Lalu Kita nyalakan kompornya Kita masukkan ikannya Kita goreng setengah matang saja ya bunda Oh iya bunda Supaya tidak lengket Ikannya jangan kupas sisiknya ya bunda Cukup dicuci bersih saja bunda Cukup setengah matang saja ya bunda Lalu kita angkat Selanjutnya kita panggang Kita nyalakan kompornya Dengan api yang kecil ya Kita oles-oles dengan saus Sampai merata ya Lalu kita balik Kita oles-oles kembali Kita balik kembali Kita oles-oles lagi Ikannya sudah matang ya bunda Kita angkat ya Nah ini dia bunda Ikan bawal barbekyunya sudah siap kita santap Hmm harum sekali bunda Kita cobain dulu ya bunda Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak bingit bunda. Endos. Sampai di sini dulu ya bunda videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.